masih mimpi sih sekarang, tapi 280 ribu perlanggan di Naran saat ini sudah faham apa manfaatnya. Di tahun 2025, mudah-mudahan sudah 280 juta nasabahnya yang semuanya untuk negara.